Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Selamat. Bagaimana kabarnya? Selamat. Baik, Alhamdulillah Selamat. Sehat semua? Sehat semua iya. Ini adalah musim hujan Padahal masih di akhir bulan Agustin Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah mudah-mudahan Kesehatan, kejernihan Pikiran dan kebersihan hati senantiasa menyertai kita Baik dalam sajian video ini Kita akan perhatikan Kegiatan belajar siswa Dan Bagaimana Membuka pelajaran Memotivasi siswa mengecek kehadiran, dan memberikan nasihat tentang pentingnya kesehatan. Baik, untuk pertemuan kita pada kali ini, Bapak ingin langsung menanya satu persatu tentang namanya, ya. Tapi melalui video agar... Bapak lebih mengenal lagi wajah kalian ya yang terutama yang beragama Islam ya untuk pendidikan Al-Quran kalau pendidikan produk kreatif itu semua semua siswa tidak pandang suku dan agama baik kita mulai dari sini perkenalkan nama dan Bantu kamu petara. Iya. Disebutkan nama sekolahnya dan alamatnya. Mengatakan nama saya Syekir Ramadan. Tulisan dari SMP Bunga Estate. Hmm. Tinggal? Di tinggal? Di tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rofi Saparjaya. Tulisan dari SMP Bunga Estate. Bunga. Kamu? Nak? Kenalkan nama saya Wayu Agus Saputra. lulusan dari SMP PSA. PSA. Kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya riba, nanti, dari nama saya SMP Ya. Saya dari Nama saya Mata oke. Okay. Ini baru ini ya. Oke okay, perkenalkan namanya dan asal sekolah. dari SMPN nama saya Asal sekolah. Saya dari SMP. Ini. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh, Perkenalkan nama saya Irawan. saya lulusan dari SMP Paripurna Soekarasa. PSA. Ini nak. Perkenalkan nama saya Muhammad Patrian saya lulusan dari SMP Bubunga Ester. SMP. Bubunga. Ah ini. Perkenalkan nama saya Abdul Latif, saya dari lulusan Bubung... SMP Bubunga Ester. SMP. Tinggal di mana? Tinggal di Bubunga SMP. Bubunga. Perkenalkan nama saya Andy Sudirman, saya lulusan dari SMP Negeri 1 Pemukun Selatan. Apa SMP, N? SMP Negeri 1 Pemukun Selatan? Di mana itu? Pandim Sementara. Ah, Masya Allah. Semangat nak ya. Eh. Ini nama nama nah, ya. kan saya Muhammad Heru Rizky Nugroho lulusan dari SMP Matalaqna naik Kenapa nama saya Muhammad saya lulusan dari UPNST. Besar sekali. Ini nah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhniatul Husnan, lulusan dari SMKN 1 Taman Utara. Di mana itu, Nak? Di Bakau. Di Bakau. Ada berapa kesini sini temannya? Kenapa? Ada berapa orang? dua tiga tiga nah ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Anif Ramansa dari jurusan dari sekolah SMP Pertao tepuk tangan semua dulu tepuk tangan baik uh, terima kasih kalian sudah memperkenalkan diri kalian ya jadi ini sifatnya umum kalau perkenalan itu sifatnya umum ya kecuali kalau masuk materi pelajaran Berdasarkan uh, kebutuhannya, karena pelajaran kita ini adalah pelajaran tentang muatan lokal. Tapi semua uh, untuk muatan lokal ya, kita belajar tentang pendidikan Al-Quran. Nah, kalau secara umum itu adalah pendidikan bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu lari ke bahasa. Kalau kita... Kitab Al-Quran ini kan memakai bahasa Arab Jadi pendidikan Al-Quran Pembahasannya adalah Quran Surat Al-Fatihah Ada tugasnya kemarin? Menulis dan menerjemahkan Sudah? Iya Pak Sudah? Iya Pak Oh iya Nah tugas kalian sekarang adalah Eh, ketahui bahasa Indonesia ya nanti kalau saya masuk saya akan tanya langsung apa kalau alhamdulillah apa kalau ar Rahman apa kalau ar Rahim karena itu adalah bahasa Arab ya oke okay, ya selamat mengerjakan hadir semua hari ini Hah? hadir semua ah, iya ah, iya oke okay, ya Ya keyakinannya berbeda kalian bebas ya tidak ada beban tidak ada beban ya mau duduk mau apa karena ini diperuntukkan tuh yang beragam Islam untuk dinilai kalau kalian umum bisa kalian dapat ilmunya karena ini kan bahasa Arab bahasa Arab kan Alquran itu kan bahasa Arab kita mau terjemahkan jadi yang sering dia baca dalam ibadah dia harus terjemahkan oke okay, ya nanti sebentar harus dihafal saya akan tanya oke okay, selamat Namanya disebut sambil saya tanya ya, kalau saya tanya kalian sebut nama baru menjawab ya, baik anak-anakku semua. Tadi bapak sudah mengarahkan agar belajar menterjemahkan ayat Al-Quran yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Indo. Ya, apa tujuannya supaya kita bisa memahami? Oh, itu ya, kalau bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmani Yang pemurah Ar-Rahim Penyayang Berarti Allah itu atau Tuhan Itu pemurah dan penyayang ya, Kan begitu Agama apapun pasti mengharapkan Tuhannya itu pengasih dan penyayang Melindungi hamba-hambanya Kalau ada Tuhan tidak melindungi Itu bukan Tuhan Kan begitu Supaya kita bisa mengambil Sikap kesimpulan bahwa pada dasarnya semua agama itu Mengharapkan agar umatnya Atau yang meyakininya itu Ada dalam posisi baik Tinggal cara ibadahnya Yang berbeda-beda Dengan cara meyakininya Maka khusus Islam Maka itu kita ikuti dengan Hadis dengan kita Al-Quran Kan begitu Kita bergerak Kita berperilaku berdasarkan perintah dalam Al-Qur'an. Kan begitu nah. Kita berbuat baik juga karena dalam isi Al-Qur'an kita disuruh untuk berbuat baik, bukan karena keinginan saya umpamanya. Jadi, ada yang salahkan. Oke. Okay. Ini dulu. Coba terjemahkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tanpa dilihat. Sebutkan nama. nama saya Muhammad Arif dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang apakah itu benar Febri benar Coba diulang lapasnya Basmalah. Coba ulang kasih besar lagi suaranya Bismillahirrohmanirrohim Oke okay.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 كان عبدوا إياك الساعين إهدينا السرّات المستقيم سرّات الذين عمّت عليهم. غير Dan sekarang adalah hukum tajwidnya. Yang pertama yaitu kita ambil ar rahim Itu adalah idgham asansia sebab alif lam bertemu dengan huruf ra. Asamsnya itu lam jalalahnya sukun itu hilang tidak disebut alra tapi arrah. Kemudian alhamdu itu adalah izhar komaria lam jalalahnya tetap disebut al bertemu dengan h yang masuk golong huruf komaria alif lam bertemu h harus jelas dibaca huruf alif lamnya. Sementara itu Ala alamin adalah Ari diystukun artinya alamin itu apabila berhenti di akhir huruf maka dibaca dua empat atau enam. Selanjutnya adalah tugas kita ya bagaimana menemukan hukum taji pada bacaan adin, ad anakamta dan walad dalin, ya. Jika mau bekerja, yang baik selalu mengingat membaca basmalah, Senantiasa memuji Allah atas segala nikmatnya Ketahui sifat maha pengasih dan maha penyayang terhadap terhadap makhluknya, yaitu Allah Kemudian hari pembalasan hanya dia yang mempunyai Kita beribadah hanya kepadanya dan kepada pula kita memohon pertolongan Memohon agar diberikan petunjuk jalannya di lurus serta diberikan nikmat oleh Allah dan orang-orang yang dimurkai Allah Dan orang-orang yang sesat Semoga kita tidak seperti itu ya Oke okay, demikian uh, Mudah-mudahan saja ini dapat bermanfaat Dan silahkan amalkan jika dianggap bermanfaat Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh